Yes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju ke rumah pasien yang terletak di Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat Indonesia untuk memberikan layanan rukyah pasien adalah seorang perempuan berusia paruh baya yang bekerja sebagai pedagang makanan di pinggir jalan ini adalah kali kedua saya datang ke rumahnya. Yang pertama, sekitar dua bulan yang lalu, pasien mengalami gejala yang aneh dalam satu tahun belakangan ini, yaitu suka menggigit bibirnya sendiri saat tidur sampai berdarah dan menimbulkan luka yang cukup parah. Frekuensi gejala ini bervariasi, kadang seminggu sekali saat hari Jumat dan kadang bisa sampai tiga kali dalam seminggu Semakin hari pasien semakin kurus karena kesulitan makan akibat luka-luka di bibirnya Kemudian keluarga juga melihat ibu mereka ini bermasalah dalam daya ingatnya Ketika Rukiah yang pertama, pasien mengalami reaksi muntah-muntah Setelah itu pasien dikabarkan sudah tidak pernah lagi menggigit bibirnya saat tidur dan keluhan lainnya juga hilang Alhamdulillah Sekarang sudah dua bulan berlalu dan keluarga meminta saya membantu mereka lagi untuk merukyah ibu ini karena terlihat mulai mengalami gangguan yang sama kembali Bagi anda yang ingin berkonsultasi seputar pengobatan rukyah atau ingin dijadwalkan untuk mendapatkan pengobatan rukyah silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya di 0815 4954 7824. Untuk melihat update informasi tentang kegiatan rukiah maupun jadwal rukiah luar kota saya silakan follow Instagram saya at indra__permana__official Assalamualaikum Alhamdulillah saya sudah sampai. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, selamat malam. Ibu. Siap bisul gigi Pak Ustaz? Itu kurang lebih ada 2 bulan lah. Enggak, enggak ada kambo. 2 bulan kan 9 setengah gitu Ada tapi kecil, sikit ini. tapi enggak sampai jadi sariawan. Sembuh. Itu, itu kan, itu kan susah loh, Pak. Kalau udah kayak gitu, sampai saat di telinga saya bisi. Allahu Akbar saya boleh ya, ibu uh, setelah rukyah dengan saya bulan februari itu uh, uh, belakangan ini sering mimpi buruk lagi tidak? mimpi buruk sih kayaknya tidak ada pak ustadz, cuman ada mimpi tapi saya tidak ingat. nah terus kadang-kadang kepala kepalanya Wa 'ala wa minal ya keluar. Keluar, semuanya. Keluar, semuanya. Keluar, semuanya. keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar keluar Hmm, baru mulai ya, bu iya. Saya cucu itu ini, pun... pak Ya masak Tunggu hmm. ada cucu kecil kan hmm. Saya hari ketiga lebaran Sudah mulai rupiah iya. hmm. Pasien yang ngantri loh Pasien dari ini bu Dari uh, Ketapang, ketapang. Dia minta Rukia, Pak, hari minggu, hari dua Ruk lebaran Saya bilang, madu mana bisa <laughs> Saya masih keliling kan? Ya. Hari Senin, pagi bisa enggak dok Katanya, suami saya udah mau pulang Aduh, saya pikir ya udahlah, iyalah Hujan waktu itu, hmm. hari Senin Dia itu mualaf Bu <tuh> Dia mualaf keluarganya masih kafir hmm. Jadi dia nikah dengan suami-suami, ini orang Jawa Pak Suaminya orang Jawa nikah itu tidak direstui dia kan menikah dengan muslim. Nah, akhirnya dia nikah terus dia dia mualaf terus dia nikah. nah dari nikah itulah sampai hari ini nikahnya udah lima tahun. So, mimpi buruk terus, hamil udah tiga kali, dua kali yang dua pertama tuh guguran, yang ketiga tuh hamil di luar kandungan bu. hamilnya itu di rongga perut pak, bukan di dalam rahim. jadi besar besar kan jadi pecah tuh perdarahan di lumpurnya akhirnya dioperasi sampai pucat dia bilang hampir meninggal saya katanya operasi terus benci dengan suami tanpa sebab jelas kayak mau pisah mau pisah mau pisah gitu pikirannya akhirnya minta Rukiah kemarin ya. saya pernah ada cerita loh Ustaz dari keponakan istrinya anak saya itu minta tolong dia mau mualaf jadi orang tuanya sudah setuju apa semua keluarga perempuan ini perempuan kan. Jadi dia itu kepengen malah sudah datang ke Mujahidin Jadi nggak bisa harus apa kemarin? Senang bu, jin tuh disembah tu senang karena mereka itu derajatnya lebih rendah dari kita. Cuman mereka punya kemampuan lebih dari kita bu. Bapak saya mau datang sini nih pak, harus pakai motor. Kalau jin tuh nggak perlu pak. Yeah ndak perlu dari Paris misalnya dari mana kota baru mau sih itu ndak perlu tinggal eh, itu gitu langsung ada dia itu jin mau ke Jawa naik pesawat dulu ini kan ndak perlu tangga hmm. dari sana <tik> kita kok mau bobol bang mau nyuri misalnya mau nyuri itu ya harus masuk rumah orang bongkar kan kalau ini ndak Bah, saya pengen ini nih pengen ngambil uang nih di rumah di rumah ini nih tapi kalau saya nyuruhin ketahuan udah saya bikin ini perjanjian dengan jin dengan setan kasih ilmu kata kuncinya saya pergi ke gunung kawi pak apa nih kata kuncinya jauh jauh dari pontianak nih bah saya pengen nih bah usaha saya ini seret saya pengen lah cara pintas gimana biar bisa ngambil uang orang Oh, ini aja kamu sama siluman babi, katanya. Wah, oh, yaudah, saya betapa lah tuh di Gunung Kawi itu, Bu. Malam pertama belum ditemuin, malam kedua endak juga, malam ketiga baru ditemuin, datang. Shish. babi, mukanya babi, palanya babi, badannya manusia besar. Kamu mau ngapa ke sini? Wah, ya? oh, ini, ini, <laughs> udah takut kan? Mau pulang, udah tanggung. Saya pengen kaya, bantu saya. Nah, oke. Okay kamu setiap malam satu suro kamu sembelihan saya uh, kerbau misalnya ada kambing misalnya disetahun kambing kamu ini perjanjian saya kayak gini kalau kamu melanggar balasannya ini konsekuensinya ini. kalau ini saya akan kasih kamu kekayaan saya kasih kamu ilmu biar bisa ngilang biar kamu tidak kelihatan waktu ngambil dah jadi caranya itu sudah saya dikasih ilmu itu maksudnya tuh dikasih jin Pak Iya. Yeah. Nah. Saya ini bisa berubah, Pak, jadi babi. Kan siluman babi nih. Iya. Yeah. Pakai baju hitam saya, Bu. Malam-malam ma. suruh istri saya ngejaga lilin. Mm -hmm. Ini kamu jaga nih. Jangan sampai HP-nya mati. mati. Kalau apinya mati ya matilah saya. Nah, saya pakai baju hitam. <laughs> <laughs> Langsung hilang. Nah, itu saya berjalan, Bu, ke rumah orang tuh, jalan-jalan. Wujudnya tuh babi. Nah saya kan gak perlu masuk rumah orang Dari depannya tuh cunyuk Uang yang di berangkat ribu itu pindah Yang di dompet bapak pindah Saya dapat saya Saya bawa pulang hmm. Itu namanya babi ngepet. babi ngepet Itu bersekutu sama Jin Bu Orang normal kan gak bisa kayak gitu hmm. Jadi babi dulu siluman babi kok dia dengan siluman kerak ya jadi kerak yang dengan siluman anjingnya jadi anjing yang sama ular jadi ular hmm. sekali orang ronda gitu, eh apa tuh? babi, kejar, babi, babi, oke kejar, kejar, kejar, kan? wah itu lilinnya <tih> goyang ya, ten ten goyang-goyang lilinnya ditiup di sama istrinya tuh di ini kata suaminya, kok emang dah apinya tuh udah gini-gini kamu tiup aja udah tiupnya, tiup, berubah dia jadi manusia <tih> ngejar kan, babinya masuk ke komplek ini misalnya kan kalian tidak ada, terus keluar orang jalan pak, lihat babi tidak pak? tidak, padahal <laughs> dia yeah. tadi itu jalan, dia pulang orang curiga, bapak ini ngapa pakai jubah hitam yang ada kupluknya itu pak, eh lah, itu yeah. <laughs> bapak ini kok keluar dari sini tengah malam pakai kupluk gini, tuh babi ngepet, babi ngepet. kalau apes, ketangkep tuh pak hmm. ada juga apes ya? Hmm orang kayak gitu tuh itu kan jahat bu, iya. besok kutungan setan nyuri uang orang. Kalau dia pas apa sudah ketangkep, tangkep orang. Kalau dorok rubak ya pak? Hmm. Halal bisa ya bu bisa. ya? Hmm. ya Alhamdulillah, dah airnya dah. Sekarang habis. sih enak lah, tapi nanti kita kan mati. Iya. Sekarang ya. Dah saya pamit lah kalau gitu, bapak, oh, ibu iya. semoga sehat selalu ya. Amin, amin. terima kasih. <tuh>. Alhamdulillah. Terima kasih. Ah, terima kasih, terima kasih. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Iya, Pak, Pak. Sama-sama. Terima kasih, ya, Pak. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan rukiah saya, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya. Yang tertera di pojok kanan atas video ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh